Oke, okay, kalau gambarnya kurang besar, oke okay, ini klik gambarnya, ya nah, ini gelasin sama Romeo, pelan sekelar, ya. Nah, ah, abis tuh nggak panggil, oke okay, nggak masih. Ini kakak maaf kayak ini, pelan memang ada klavikulanya tapi ini kan nomor 11 ini kalian lihat ini perbatasan ya perbatasan maksudnya nah ini kan antara dua tulang jadi kalau kalian besok dapat kasus osti cadaver kayak ini ya oh ini perbatasan kalau perbatasan ah kaguh ah mau tulang apa ya kanan atau kirinya kalian bikin artikulasi kalau artikulasi dapat sekali dua kan sebenarnya selain klavikula karena ada akro, akromion akromion dari os oscapuleno ya nah itu kalau clavicular ini kayak nomor dua nah kalau nomor dua pas tuh, ya ya di clavicular ya